untuk kita ke kabar pertama, persahabat ya, kita lihat aja ada sebuah unggahan yang sangat luar biasa spesial untuk kita semua warga Konoha Ketika diwawancara di acara Hot Kiss, persahabat ya Kakak Bilar menunjukkan bahwa Kakak Bilar adalah lelaki yang sangat bertanggung jawab. Salah satunya ada sebuah penyampaian yang sangat luar biasa. Rizky Bilar menyampaikan. Ada dua wanita yang akan selalu diwujudkan keinginannya, yang pertama ibunda tercinta dan yang kedua itu adalah istri tercintanya. Wow, masyaallah bangga persahabat ya. Kita semakin bangga dan semakin bahagia kepada lesti dan bilar selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. mudah mudahan rumah tangga mereka juga selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Ya Robbal Alamin. Momen ini diunggah kembali oleh akun badouteing scorelesslar ada kalimat caption yang dituliskan pantas aja banyak yang iri sama kejora banyak yang ingin memposisikan dirinya sebagai lesti kejora lah uang dia dapetnya yang kayak gue gini katanya tuh masya allah banget ya sudah tentunya tahu bahwa rizky bilar adalah lelaki yang bertanggung jawab mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik imam yang bertanggung jawab untuk Lesti kejora. Untuk kabar berikutnya kita mendapatkan vitamin bahagia nih langsung dari relaki kita kakak Binar sahabat ya. Wow, penampilannya sudah seperti opa Korea nih sahabat ya. Tetapi di ending tentu lucu banget kekabilan gak pakai baju nih sahabat ya. Sampai di Lesti pun ketawanya sangat luar biasa nih sahabat ya saat melihat Suami tercintanya kelakuannya semakin geser, ya, di sahabat ya Perhatikan videonya Duh emang cute banget persahabat ya Les dan bila selalu aja bikin ketawa bahagia Apalagi tentunya ketawa dari lastik kejora Yang selalu menular persahabat ya Masya Allah ada mudah selalu sehat bahagia untuk kakak dan dedek lastik kejioran Diunggah kembali momen tersebut oleh akun Lesti Bilar. Team. ada kalimat keten juga yang dituliskan: "OMG, damage-nya di udah kayak si Opa. Eh, pas endingnya katanya tuh cute banget, persahabat ya!" Dan kita lihat di kolom komentar, banyak tanggapan, banyak sekali respon yang diberikan dari akun Siageta. Andeskor mengatakan, "Ekspektasi aku terlalu tinggi, Opa, katanya tuh." <laughs> Dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Purplus Underscore mengatakan ketawa dedek ular banget Kata itu memang banget ya luar biasa Emang idola kita ini beda banget sama yang lain Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Dan tentu idola kita memang ada aja kelakuannya Yang selalu membuat kita bahagia